Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat, baik, dan tetap sukses selalu. Berjumpa lagi dengan saya di Serba Serbi Channel. Di kesempatan video kali ini, saya akan memberikan tutorial di Microsoft Word. Tutorial kali ini tentang kombinasi kontrol A sampai dengan huruf Z Yang pastinya nantinya bisa mempercepat teman-teman dalam bekerja maupun dalam menyelesaikan tugas Langsung saja ya teman-teman kita mulai dari kontrol A saya sudah buat ini. Fungsinya kontrol A, memblok semua isi halaman. Kita coba ctrl ini ditahan ya, kontrol lalu tekan A. Nah, terblok semua dari atas sampai bawah nih, teman-teman. Semua di halaman semua ini. Ini berlaku untuk tulisan maupun gambar yang di dalamnya, teman-teman. Jadi, semuanya diblok. Selanjutnya yaitu Ctrl B. Ctrl B ini menebalkan teks, teman-teman. Coba kursornya tidak taruh di sini terus Ctrl B. Nah, akhirnya kata ini menjadi tebal, teman-teman. Ctrl B. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari Ctrl B. Yang selanjutnya Ctrl C. Ctrl C mengcopy teks. Contohnya nih kita blok dulu. Ctrl C ini mengcopy. Selanjutnya Ctrl D. Ctrl D itu format font. Langsung saja sampah di sini kita blok kontrol D nah ini muncul menu seperti ini ya teman-teman ini teman-teman bisa mengatur garis garis tengah ataupun garis tengahnya dua ini di sini. ataupun ukuran hurufnya jenis hurufnya semuanya ada di sini. nah untuk memunculkan pengaturan font kontrol D lalu selanjutnya yaitu kontrol E menengahkan teks langsung saja kontrol ini di keyboard ya teman-teman ini memang saya sengaja memasang on screen keyboard agar teman-teman mudah dalam mempelajarinya ini kontrolnya ditahan lalu E Nah, ini menjadi tengah Rata di tengah ini Di tengah Misal seampama kita kembalikan Contohnya Ini seperti ini Kan ini kanan kiri Kalau kita kontrol E Jadi di tengah-tengah Seperti itu teman-teman Selanjutnya Yaitu kontrol F Ctrl F ini Mencari kata Misal kita ingin mencari kata, kontrol F, mencari kata. Channel. Ini untuk mewarnai, biar memudahkan, nah, ini akan muncul, akhirnya memudahkan kata tersebut, kata yang akan kita cari. Akhirnya, akhirnya mudah untuk diketemukan kita kembalikan lagi seperti itu itu fungsi dari ctrl F selanjutnya ctrl G ctrl G ini masuk ke halaman tertentu langsung saja ctrl G nah misalnya kita ingin masuk ke halaman 1 Nah, ini kontrol A tadi, halaman satu Bila ingin kembali, tadi halaman 7 ya. Oh ya kontrol G. Nah, itu masuk ke halaman tentu kontrol G, fungsi dari kontrol G. Selanjutnya, teman-teman, yaitu kontrol H. kontrol H ini, find and replace ini, mencari dan mengganti. kontrol H. nah, di replace. Misal coba kita tulis di sini, misal kita tulis seperti ini. Nah, Ini sampah kita tidak tahu ya tempatnya di mana. Langsung kita So di sini, langsung kita kontrol H. Kita cari YouTube, terus kita ganti serba di channel kita replace atau atau replace all atau find find dulu. Nah di sini langsung muncul ini. Kalau kita replace, nah ini laporannya replace satu. kan tadi cuma-cuma satu? Jadi service channel. Ini fungsi dari Ctrl H. Selanjutnya yaitu Ctrl I. Ctrl I ini memiringkan teks. Nah, coba di sini Ctrl I. Nah belum di blok. Ctrl I. Nah, jadi miring, miring Untuk memiringkan teks Ctrl I. Selanjutnya yaitu Ctrl G ctrl-c ini rata kiri-kanan sebelumnya kita coba di sini dulu nah ctrl-c karena ini tadi sudah saya buat rata kiri-kanan ya teman-teman ini sebelumnya sama seperti ini kalau kita ctrl-c nah jadi rata kiri-kanan ini di sini rata, di sini rata. ini namanya rata kiri kanan. selanjutnya yaitu kontrol k, kontrol k ini masuk ke hyperlink. langsung saja kontrol k. nah, sampai mana kita mau mengisi ini, dimasukkan dokumen satu ini. nah ini kan ada ini, ada dokumen satu ini hyperlinknya. Ini kalau kita itu kontrol langsung, nah masuk di sini, langsung masuk ke dokumen yang dituju atau masuk ke halaman dokumen yang dituju. Selanjutnya yaitu kontrol L, kontrol ini rata kiri, kontrol L kiri. Tadi kan ini sudah saya buat kiri kanan, dan kalau kita kontrol L, nah yang ini rata, yang ini enggak rata. Ini rata kiri, nah selanjutnya teman-teman yaitu kontrol M. Kontrol M ini memindahkan level inden paragraf. Nah, langsung saja bagaimana kontrol M? Nah, awalnya ini di sini, pindah di sini, teman-teman ya, jadi memindahkan. Satu indent warna Coba, kalau kita kontrol n lagi, nah semakin ke kanan seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kontrol n. Kontrol n ini membuat dokumen baru atau lembar kerja baru. Kontrol n, nah lembar kosong baru, teman-teman. Kembali lagi, itu adalah kontrol n selanjutnya fungsi dari kontrol O kontrol L ini membuka dokumen hampir sama mem membuka yang baru cuman ini sudah ada dokumennya nah kita mau buka dokumen yang mana tinggal pilih setelah itu terbuka itu kontrol O selanjutnya kontrol P kontrol P ini untuk mencetak ataupun mau mencetak atau mengeberi teman-teman men Langsung saja, kontrol P. Nah, ini printernya, teman-teman. Apa dicari dulu, atau diatur dulu kertasnya, ataupun lain-lainnya. Nah, ini bisa langsung kontrol P. Selanjutnya yaitu kontrol R. Kontrol R ini rata kanan, ini tadi kan rata kiri kanan, ya teman-teman. Coba saya rata kiri kan kontrol. R. nah sekarang rata kanan ini kanan kanannya rata ini enggak rata ini ctrl R selanjutnya ctrl S ctrl S ini menyimpan dokumen ctrl S ini sudah tersimpan <tuh> yang selanjutnya yaitu ctrl T ctrl T itu ini inden saja biar kita tahu kontrol T nah seperti ini, ini rata paragraf jadi rata nggak ada yang maju ke depan ini di awal paragraf, jadi semuanya rata itu fungsi dari kontrol T selanjutnya yaitu kontrol U kontrol U ini menggaris bawah langsung saja kontrol ditahan ini ditahan ya teman-teman jangan sampai dilepaskan kontrol Unya. Akhirnya ada garis bawah yang di bawah ini. dari fungsi dari kontrol U. Yang selanjutnya yaitu kontrol V. V ini paste. Nah yang tadi kalau yang tadi kontrol C yang copy tadi pastenya di sini. Contohnya sama, -sama tadi kontrol C copy. Ini langsung kontrol P master nah muncul di sini itu